Jadi apakah anak-anak sejaman Now ini seberpanutan kayak Lord ini? Wah, fix emang bocil hewan ini nih, seratus hewan nih a hewan nih ada apa sih dengan generasi zaman Now? Yo, halo sob guys, by kebisa buka fan dan kita hari ini bakalan reaksiin beberapa meme di Senang-senang, Seninnya udah hilang, karena kita nggak bikin ini hari Senin Dan kita juga nggak akan upload hari Senin, tapi kapanpun kita mau sekarang ya <laughs> Ya, yeah, welcome back to SHIT POST Senang-senang, dimana kita bakalan reaction meme Cuman di sini kayaknya hari ini nggak bakal video nggak akan terlalu panjang-panjang Karena kalian yang tahu Weird Talks, mungkin ini sedikit nyinggung nyinggung Weird Talks Karena emang gue mau ngobrolin sesuatu sih by the way So, berapa hari ini gue ngelihat kayak ada orang yang nge-share SHIT POST MEME Kayaknya bukan me sih ini tuh. Ide sih tentang mah siswa-siswa di sekolah yang sekarang lagi belajar online melalui WhatsApp group. Dan kayaknya mereka cukup kurang ajar sama gurunya. Gue gak ngerti apa yang menyebabkan mereka kurang ajar. Apakah karena dulu sempat ada orang tua yang lapor lapor dan gurunya malah Jadi sekarang juga dilembek dan segala macam? I don't know. Kita bahas aja dulu. Ya, yang pertama. Miris. Ada seseorang yang nge-screenshot. Gue atau tahu apakah ini bener di SD karena itu kelihatannya cukup mencurigakan, dan kalian tau kawasan dia kadang Whatsapp kayak gini itu dongeng, tapi ya sudahlah kita bahas aja oke, gak beliin kuota jangan sok nge-spam tugas ya oke lah kawasan dia emang gurunya nge-spam tugas ya harusnya tetep kalian gak sepantasnya juga ngomong kayak gitu ke guru, ya ngasih sih? aneh sih? apa ya salah dengan kalian sih? Kenapa gitu kalian harus melakukan seperti ini? Gitu? Kayaknya teman-temannya juga ngabelan dia gitu kan dengan ngomong suci, ah? gak ada akhlak, gila uci, pakai pakai emoji kayak gini, terus fist bump. Gue gak ngerti apa. Apa yang salah dengan anak-anak sekarang gitu kan? Apakah karena mereka kurang asupan nutrisi yang cukup atau asupan didikan kepribadian mereka yang salah gitu? Dari pengasuhnya atau gimana gitu? Gue nggak tahu. Atau apa jalan-jalan mereka dilahirkan dengan gen yang menghasilkan mereka menjadi manusia-manusia yang rada-rada kuat? Di insting hewaninya atau gimana, dan gue jujur gak tau sih. Kalau San ngeliat kayak gitu, gue berpikir gitu, kenapa kelakuan mereka tuh salah satu hewani gitu. Assalamualaikum, suci Gue gua tau ini nama bener atau bukan by the way, dan gue yakin suci Ramadhani namanya gak cuma satu orang doang. Saya lihat kamu tidak mengerjakan tugas selama seminggu dalam kurung bolos. Dimohonkan selesaikan sekarang atau ibu akan menelepon orang tua suci bawah suci suka bolos. Tugas terus, pinter orang goblok iya. Dan oke okay guys, jadi kalau standar menurut gue sendiri, kalian dikasih bayar itu untuk membiasakan diri kalian terhadap suatu tugas. Misalnya sesuatu yang udah kalian pelajari, itu kan ya kalian tau lah, sesuatu yang kalian ulang-ulang berulang-ulang -ulang, terus menerusan, entah apapun itu, entah kalian nyanyi, entah kalian bermain musik, entah kalian main basket, olahraga, atau apapun itu sesuatu yang kalian lakukan secara baru pasti kalian gak akan tiba-tiba jago dan kuasa seandainya kalian ngulang-ngulang itu lama-lama pasti kalian jadi jago karena entah badan kalian mulai menghafal cara-cara untuk melakukan sesuatu dengan baik atau mungkin otak kalian mulai mengerti cara berpikir dan logikanya segala macem dan ketika gue ngelihat dia bilang tugas mulu pinter oral goblok iya, gue jadi mikir gitu kan ya yang goblok malu aja lunya udah dikasih tugas untuk membiasakan diri dan lunya gak bisa-bisa berarti emang bakat lu lo gak situ sih bro oh! Sorry, sorry tuh saya, ya berarti emang bakat lu nggak di atau emang lu bakatnya itu bakatnya menjadi bakat menjadi orang goblok sih mungkin ada gitu kan bakat menjadi goblok itu kayak gini mungkin kalau misalnya lo mungkin iya bener sih. Dan gue nggak ngerti kenapa dia naro meme yang youtuber talent dia ngasih kata-kata kotor yang nggak akan gue katakan di sini by the way. Karena ada orang yang stok dan I don't No care gua gak tau apakah ini fotonya dia atau bukan Tapi lucu aja sih ya? I don't know care Aku tidak peduli I mean like Bro Bahkan kayaknya Facebook kasihan tau gak sih Untuk menjaga pamornya Dia itu dibenerin tau gak Apa Facebooknya translationnya Karena aku mau ngapus. sih <laughs> Ya seperti yang tadi gue bilang Itulah fungsinya belajar di sekolah Dan tugas yang diberikan oleh guru lu Kalau lu tidak paham seperti itu Berarti emang mungkin lu dan Ada satu lagi di sini dan kayaknya ini ikut-ikutan ya. Nama wa-nya jembrik. I don't I don't know apakah itu nama orang benar atau enggak dan dan gue nggak tahu kenapa orang yang nge screenshot ini lihatlah betapa pronya lur kita. <laughs> Lord katanya, dude Jadi kan perlu tau ya, kalau sandai artinya Lord itu sendiri semacam yang mulia atau sejenisnya gitu Intinya seseorang yang dipuja-puja gitu kan Yang patut dijadikan contoh, yang patut dijadikan panutan Jadi apakah anak-anak sejaman now ini sebenarnya kayak Lord ini? Wah fix, emang bocil hewani ini 100% hewani 100% hewani Sebenarnya ada apa sih dengan generasi zaman now itu? Hormon atau nutrisi apa sih sebenarnya kurang gitu Ketika mereka lahir di dunia ini Dan diberikan makan, di, dikasih makan, di feed Feeder mau asupan apa yang kurang gitu loh? <tik> ya, jelas gurunya ngomel. Ya iyalah jelas Maksud gambar kamu apa jemplik? Kalau kamu tidak mau mengikuti pelajaran sekolah, silahkan berhenti menjadi seorang pelajar Gue setuju sama ini gue Tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru di sekolah itu merupakan sarana belajar untuk seorang pelajar Silahkan kamu berhenti menjadi pelajar kalau kamu keberatan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru Jadilah pelajar yang bijak dan mencerminkan seorang pelajar Tahu mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak Tahu mana yang baik untuk diposting dan mana yang tidak Gua gak tahu ini by the way Bu, yang di WA-nya ini bener atau enggak karena kalian tahu banyak sekali WA-WA dongeng yang bertebaran di Twitter ataupun di Facebook tapi gua ada di Facebook ada yang nge-share. Jadi ya, semoga aja benar. Enggak eh, sih, jangan semoga benar karena ini tidak baik ya. Jadi jangan dilakukan. Tapi ya guys, memang seperti itulah internet. Internet dan beginilah si posting dan gua harap kalian suka sama pembawaan cerita gua ataupun kalian mendengarkan dari awal sampai akhir. So, kalau suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe. dan subscribe. Kalau sampai kalian juga punya meme untuk, dis untuk di-submit ke gua kalian bisa kirim ke Instagram gua at laudavian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua dan kalian bisa message gue situ. Gue juga bakalan balikin ke kalian kalau seandainya yang menurut gue, tuh, gue cukup sukain, dan segala macam. And ya, yeah, see you in the next video. Thanks for watching. Happy gaming, and see ya!